serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhaya sebutan lesla tentunya. Baiklah persahabat selari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini akhirnya muncul juga vitamin bahagia untuk kita semua persahabat ya langsung dari di dinalesi kejora yang mengunggah sebuah postingan video ini persahabat yang lagi uh, makan. Masya Allah banget ya di LST Tentunya selalu tampil cantik Selalu tampil gemes nih Pada ya saat kita melihatnya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia untuk kita ini. kita Gemes banget ya Sama bumil cantik ini Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Love Anuska Leslar Ada kalimat cancel yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah Bunda BBL sehat selalu ya de, Amin Doakan selalu yang terbaik untuk Dede Lesti Kejara Banyak juga komentar yang diberikan Yang sangat luar biasa positifnya Pertama hati hati sekaligus doa Untuk Dede Lesti dari akun Sehpudin Firman Syah39 Masya Allah sehat-sehat ya Bumil katanya tuh masya Allah banget persahabat ya selalu banyak doa baik diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai lesti maupun Rizki Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat aja ada sebuah unggang spesial juga nih untuk kita semua persahabat ya Yang mana jangan sampai lupa untuk mendukung idola kita dalam ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2021 yang akan hadir di MNCTV Dede Les nih masuk nominasi dalam kategori lagu dangdut paling di hati persahabat ya Masya Allah banget dan tentu DDLSI pun ini memberikan suatu kebanggaan untuk kita semua Lagu bawa aku ke penghulu Milik DDLSI Kejora juara sahabat yang dibawakan Tentunya masuk kategori pak sahabat Yaduh Masya Allah Dan selain Lagu dangdut paling di hati Dedek Leslie pun ini masuk kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati. Wow, luar biasa banget persahabat ya. Yuk kita sama-sama kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk Dedek Leslie kejuara. Cara mendukung ini gampang banget persahabat ya kalian. Tinggal voting aja melalui aplikasi RCTI Plus. Atau follow dan komen di akun Instagram official MNCTV Persahabat, yaitu periode untuk memvoting Ini mulai tanggal 8, tepatnya hari ini sampai tanggal 23 November 2021 Jangan sampai tidak mendukung persahabat yang buktikan Kompakan kita selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya Dari idola kesayangan kita info ini juga kita dapatkan dari akun Lesland Kendari 01 ada kalimat kesan juga yang dituliskan Bismillah yuk follow at official MNCTV untuk dukung idola kita Lesti kejora agar bisa menang yuk persahabat ya mudah-mudahan kekapagan kita semakin Solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Dedek Lesti kejora. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari akun Instagram sahabat ringan baru muncul acara persahabatnya postingan foto momen pengajian rumah baru ya wow <laughs> salvo sama perut bunda yang semakin besar persahabatnya masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan dilancarkan persalinan nanti ada tentunya mamah gejora juga yang turut ikut hadir di acara. Syukuran rumah baru milik idola kita ini Pak Sambat ya. Mudah-mudahan semuanya berkah barokah dan selalu dilancarkan Selalu dimudahkan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya, info penting juga kita dapatkan dari Indosiar di akun Instagram pribadi miliknya Indosiar. Ini kembali menginfokan bahwa DDLSI Kejora dan Kakak Pilar ini bakal hadir di acara Sofi Big Sale 11.11 persahabat ya TV Show. Hari Kamis nanti tanggal 11 jangan sampai lupa. Dan kita lihat di kalimat caption info Siapa yang kangen nonton Lesti dan Rizky Bilar Saksikan mereka di Sofit sebelas Big Sell TV Show Kamis 11 November Jam 19.00 WIB Live Jangan sampai ketinggalan persahabat ya Ini live Langsung disiarkan Di dosir juga ada Masya Allah banget persahabat Doakan mudah-mudahan mereka sehat Dan semuanya dilancarkan Amin Dan banyak tanggapan, banyak komentar juga Yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari agun Bunda Afif Mengatakan kangen banget Sama dua bucin ini Masya Allah banget ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari angkun AmiFeby32021 Kesayanganku gemes, masalah banget persahabat yang banyak sekali Tentunya fans sejati yang tidak sabar menunggu penampilan Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan cirukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.